Inilah detik-detik kecelakaan di Purwakarta. Truk tabrak bas Indorama di Pertigaan Bunder, Jati Luhur. Pada Minggu, tanggal 22 Januari 2023. Dalam kecelakaan tersebut, tampak truk melaju menuju Purwakarta kota. Namun, saat hendak melewati Pertigaan Bunder, kecelakaan terjadi. Awalnya, truk menabrak patung Bima hingga roboh dan hancur seketika. Setelah menabrak patung Bima, truk menabrak bas karyawan Indorama. Informasi dihimpun, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Patung Bima itu sendiri dibangun di era kepemimpinan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi.